Menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita tentu bukanlah hal yang mudah. Namun, bukan tak mungkin bagi mereka untuk bersatu dalam sebuah janji suci dan menikah. Baru-baru ini, sebuah video pasangan yang beda agama ini viral. Mereka bukan hanya beda keyakinan tetapi juga beda pulau dan harus menjalani hubungan jarak jauh alias LDR meski begitu keduanya terlihat begitu saling mencintai satu sama lain. Si cowok yang beragama Islam, sedangkan pacarnya beragama Hindu. Hubungan mereka ini sudah masuk ke tahap yang serius. Bahkan, si ceweknya ingin belajar sholat pada kekasihnya yang muslim tersebut. Mereka video call saat si cowok sedang sholat. Kemudian, pacarnya mengikuti gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh cowoknya. Pacarnya ini selalu minta ajarin via video call. Meski gerakannya masih salah-salah, tetapi dia selalu mau terus berusaha dan belajar. Semua ini pun bukanlah paksaan dan memang keinginan ceweknya sendiri. Dia pun meminta doa untuk hubungannya dan kekasihnya yang beda agama ini. Pada video selanjutnya, si cowok pun mengatakan bahwa orang tua mereka masing-masing saling mendukung. Bahkan, mama pacarnya mengatakan untuk mengajari anaknya dengan benar tentang Islam. Dia sendiri selalu mengatakan pada pacarnya, pindah agama jangan alasan karena aku tapi karena diri kamu sendiri. Lalu pacarnya pun menjawab, ya memang dari hati aku bukan karena kamu jadi ajari aku ya. Indah banget ya hubungan mereka. Bikin terharu dan merinding melihat video mereka ini. Bagaimana menurut kalian?